Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Lesti Lovers, serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada, difatif kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat dan dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang Kalian saat ini, kami akan memberikan vitamin dan untuk kabar spesial dari idola kesayangan kita Kita awali dengan kabar spesial, tentunya persahabatnya yang diunggah oleh di awal Sgejora Ini tentu membuat kita semakin bangga dan bahagia Masya foto photoshoot Ketika Dedek Lesti gendong BBL, dan di postingan ini pun resep diam DM, Lesti sebelumnya memutuskan sebuah kalimat komentar. Pas foto pakai baju ini, papanya lagi di kamar mandi, wika dan tentu, Kakak Bilar pun gercep berkomentar resepnya. Maaf Mas, at Liverpool FC, nanti istri saya akan saya nasihati, katanya tuh, wow. <laughs> Masya Allah banget ya, kelakuan dari idola kesayangan kita memang selalu membuat kita ketawa bahagia Mudah-mudahan selalu dalam ke rumah tangganya Dan tentu selalu dilindungi dari orang-orang jahat, amin Kekabar berikutnya juga, ada bukan terbaru para ya. ini spesial untuk kita semua Momen ketika Bang Adi Sky berkunjung ke rumah Leslar Saat baru saja tiba Leslar dari kondangan Kak Sania ya, Masya Allah banget Mudah-mudahan semangat terus dan kita menunggu kejutan yang akan diberikan oleh Bang Adi Sky Dan kakak Rizky Bilar Tentunya kita tetap semangat mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Family Anuskaleslar23 Perhatikan juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan Dari akun Dava Mimi mengatakan Duh manis banget Si senyumnya tipis-tipis gitu Masya Allah banget ya Senyum kakak Bilar itu manis banget katanya tuh Luar biasa Dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun MPHUS underscore bus parini78 Mengatakan di kolom komentar JWB semenjak Bilar cuti kok sepi banget ya Apa tayangan ulang kali ya katanya tuh Wah wow, tentunya kita sebagai fans sejati Harus tetap kompak untuk selalu mendukung acara-acara yang dibintangi oleh kakak bilar, maupun tidak les di Kucura. berikutnya, perhatikan juga persahabat ada unggahan spesial, ini ada kata-kata motivasi dari l2w.id, ini unggahan tadi pagi perhatikan, motivasi jadilah orang yang kuat kamu tidak tahu siapa yang akan terinspirasi dari dirimu kelak Wah, tuh, ini kata-kata yang sangat luar biasa Jadilah orang yang kuat, persahabat. Siapa tahu ada yang terinspirasi dengan dirimu entah saat ini atau kelak ya. Tentunya kita harus tetap menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, dan tetap semangat. Wow, masya allah banget. Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari Agung Instagram Nuriza 775 mengatakan benar sekali. Jika kebaikan jadi inspirasi, maka akan jadi amal jariah Wow, masalah banget ya Komentar lain pun diberikan dari akun Bunda Alia Alia pada dasarnya, orang akan sulit dan lambat untuk menerima dan mencerna sebuah kebenaran dibanding menerima kesalahan. Meski setitik kesalahan akan selalu dibesar-besarkan, sedangkan kebenaran akan sulit diungkap dan hanya disimpan untuk dirinya sendiri, entah karena malu atau karena gengsi untuk mengakui sebuah kebenaran. Wow, masalah banget ya Luar biasa respon respon positif dari para fans Mudah-mudahan tetap kompak dan solid juga Untuk selalu mendukung Lesti Gejora dan Rizky Bilar Dan selanjutnya juga perhatikan Ini ada sebuah info dari 3D Entertainment Perhatikan info penting ini Cover Lesti Lentera dapatkan hadiah uang tunai Caranya Yang pertama kalian harus cover lagu Lentera di akun TikTok kamu yang kedua, mention at 3D entertainment dan gunakan hashtag "Cover Last Cover terbaik akan mendapatkan hadiah sebesar juara pertama. Itu akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Wow, yang kedua, 1.500.000 rupiah, dan yang juara yang ketiga itu juta rupiah. tuh kita sama-sama, untuk -sama ikutan juga nih untuk cover lagu "Last Nilantera", ya. Hadiahnya ada uang tunai jutaan rupiah Lo baca detailnya tuh di bengkel di atas Selamat mengcover lagu Lesti Lentera Aduh, Masya Allah banget ya Mengcover cover lagu dari Lesti dapat uang Wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan tau kompak terus streaming lagu Lentera Di channel Youtube 3 Entertainment Yuk, sama-sama kita kompak dan selalu mensupport idola kita Masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan cedokan vitamin terbaru di siang hari ini